Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Bagja Diraga Channel, guys. Hari ini kita goes dalam rangka RI ke 77 jadi kita mau ngapain? Ikutin aja terus, semangatlah kita merdeka nih, merdeka. Merela. Oke okay guys, kita udah jalan nih mutar-mutar di daerah Panam. Kita mau ke stadion utama yang ada di Kota Pekanbaru, stadion utama Riau. oke, okay, kita udah nyampe di Stadion Tahun, Utama Riau yang ada di Kota baru nih guys kita mau yeah. ngopi ngopi ngobrol ngobrol seputaran kemerdekaan RI yang ke 7-7 proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini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 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari GoHab GoS Go Happy Pekan Baru mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Indonesia Mereka nah, kami dari GoHab sama-sama kita gitu ya, ya gohab jangan lupa dan itu lebih jahat ya oh yes ya. <laughs> nah, nah, nah, nah. kami dari gohab sama-sama gitu kan goes happy pekan baru mengucapkan dirganya republik Indonesia yang ke-77 gohab Indonesia ah Indonesia Indonesia maksudnya oh Indonesia jadi Indonesia, dari gohab lama diskusi orang nih guys okay. <laughs> kan dari gohab ya ya gohnya pertama <laughs> oke okay, demikianlah goes kita dalam langkah memperingati hood RI yang ke-77 semoga Indonesia semakin jaya semakin <laughs> Mendunia, dan sampai jumpa di trip-trip berikutnya.